Pindah masjid sudah tinggal di masjid saya beberapa hari, yakni selama lima hari mereka di masjid ini. Alhamdulillah mereka mau tinggal di masjid ke desa terdekat. Semoga ramadan ini berjalan Teman-teman lainnya ada mempersiapkan diri, ada yang jadi sebelum pergi itu kebiasaan dari pagi mereka mau sholat. Sunat Shafat Menyelesaikan jikir baginya dulu Kemudian, mau bersih-bersih uh, ruangan masjid Nah itu disana ada yang mengatur Atau sedang memperbaiki semua bawaannya Untuk pindah ke masjid nah, Ini sudah pakaian-pakaian mereka sudah diisi di dalam tas mari kita lihat yang lainnya ini sudah siap-siap adanya juga baru-baru dari tidur mobil pindah mesin juga ya semangat sudah ada yang di motor, sudah siap-siap lagi dan yang ini mobil pindah Ke desa Tubuh Mekar Insya Allah okay. nanti Nusra oh, Sudah Insya Allah Empat bulan <laughs> Eh. Mereka sudah persiapkan bawaannya dan semuanya sudah di eh, mobil. Kita ke mobil. Itu anirnya, Ustaz, eh, bukan bukan Amir, Ustaz Galit. Kita bapak Anies. Ini Ayah Anda dari Bilahu Buah Semoga berjualan beliau diberkahi oleh Allah SWT Insya Allah Insya Allah Yang lainnya ada di bentor Bawaan-bawaannya Keperluan hikmat Ada di bentor, dimuat di bentor Masya Allah Masya Allah. Nah itu adalah amirnya ya. Insya Allah nanti munusrah Nah ini amirnya, amirnya ada lamirnya lamir Rijama. Insyaallah, nanti menyusul nanti menyusul. Insyaallah, saya menyusul lagi, ditikam. <laughs> nah, ⁉️⁉️ masih hujan mereka sedang berjuang di jalan Allah Demi untuk mendakwakan agama Semoga Allah berjalan mereka Dan Allah balas dengan surga yang luasnya Sepuluh kali luas daripada dunia Inilah perjuangan-perjuangan Yang kemungkinan besar tidak akan mampu dijalankan Ustaz Kiai Katapun Syekh Tapi mereka hanya orang-orang biasa Orang-orang yang baru kemarin-kemarin belajar agama Tapi mereka mampu untuk mendawakan agama Dimanapun berada Siap dihantar dimanapun Masya Allah Nir akash, akash, Yang namanya Dan Itu sahabat saya Usman Di belakangnya Insya Allah Insya Allah Kita lihat semua sudah kosongnya Sudah kosong semuanya Masjid ini juga udah bersih Sudah nanti di sana Jo. <laughs> Insyaallah. Insyaallah. Kan itu sudah so dekat ke sana toh, sudah so dekat toh? Insyaallah. <laughs> nanti lanjut lagi tuh membekare. Eh. Insya Yo. Insyaallah. Yo.